Halo bosku-bosku semuanya, balik lagi bersama gua di tangan pendosa ya guys Seperti biasa, seperti hari-hari kemarin kan kita gaskan-gaskan lagi di sweet bonanza candyland Oke kita masuk ke mode barbar ya guys, kali ini masih ditemani oleh Mbak Mirna ya cok Mbak Mirna pun mana bang Tohib Semoga malam ini lagi, eh malam ini kan, sore ini lagi hoki kan sama Mbak Mirna ini Kita gaskan-gaskan dulu kan di sweet monanza Candyland Oh ya, apa kabar kalian semua guys? Semoga semuanya sehat-sehat terus ya sambil nonton sambil nonton video tangan pendosa langsung aja sambil ngudut dulu. Ngudu, ush, ush, ush. Wop. Uh. Anjir, baru main cuk dikasih sweet spin pun sama Mbak Mirna. Edih. Manis pula. Ih. Sambil ngudut, sambil ngopi kan. Ih, mantul. Sambil ngudut dulu guys, sebentar guys. Uh. Sebat-sebat dulu kan santuy Oke, okay, kan masuk ke Sweet Bonanza yang asli ya, guys. Oke. Okay. Jambu bolnya pecah, anggur dulu. Uh. Wow. Perkaliannya tambah lagi. Ih, kali 4 doang, Cok. Oke, okay, nggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita masangnya 40 reba Cok, lumayan nih. Ah, tinggal pecah-pecahannya aja nih. Jambu bolnya cetak, apel kah? Oke, okay. apelnya juga connect. Boom. Ih anggur perkaliannya dong. Ah, perkaliannya cuman dua Cuk. Anjir banget. wow uh, love-nya love-nya kurang satu Cuk. Love-nya anjir. Wah, jangan ngelek dulu, jangan ngelek. Woi. Aduh, tolonglah. Lagi sweet spin, Cok. Anjir jelengannya ini. Woi. Alat Telkomsel ini ngelek-ngelek. Ah. Oke, okay, lanjut lagi. Love. Ih, love-nya mau pecah pun dua lagi, Cok. Kayak gak apa-apa santai kan baru main kita dikasih. uh, Jambu bol. Pisang. Ih, pisangnya gak mau konek pun. Oke, okay, jambu bol pelan-pelan. Anggur pisang. Nah, oke. Okay. Pisang dulu. Oke, okay, lanjut jambu bol. Jambu bol. Ih, gak mau cukur kurang satu anjir. Gak ada perkaliannya pun. ih, Mana perkaliannya? Cuman, cuman kali 8 kah? Duh. Oke nggak apa-apa ya guys. Aduh nih iya, baternya lo becok. Ih, lumayan kan dapat satu JT langsung gasken. Tadi kita bawa modal berapa ya guys? 600 reba 600 reba kita bawa modal ya. Langsung aja kita gaskan gasken lagi kan baru main dikasih JP pun ih minum air putih pun serasa nikmat guys. lebih sebat sebat dulu kan aduh. Oke lanjut lagi Gasken, berang-berang bawa tongkat, berangkat Oh ya buat kalian yang baru bergabung di channel tangan pendosa, gue mau ngasih tahu kalau gue main di Maxwin 138 ya guys Buat kalian yang mau ikut mabar juga Gasken, link daftarnya ada di kolom komentar switch Spin lagi kah? switch Spin lagi kah? Uh, oh, gak mau pun 5, 5 lah harusnya, masa gak mau cok 5 nya? Oke gak apa-apa santai kan? Kita baru awal aja udah dikasih switch pincok Mbak Mirna nanti baik kali. Hmm, buat kalian yang mau sharing-sharing juga bisa tip-tip memasang -tip tulis-tulis di kolom komentar ya guys. Siapa tahu nanti hoki kan aku pakai tip-tip memasang -tip dari kalian kan. Oke kita pasang aja semuanya guys langsung gaskan masuk ke mode barbar. -bar. Maukah Mbak Mirna? Candy drop lah abis sweet spin candy drop, uh udah langsung WD guys langsung, nggak pakai lama kan, kalau udah kayak gini, sugar bomb maukah sugar bomb, uh, anjir nggak mau pun, nggak mau sugar bomb ya guys, ngapa santai santai, kalem kan tetap enjoy the profit pula, kita gaskan gaskan lagi cari-cari kohokian di sweet bonanza candy land ya guys gas mbak mirna putar lagi ya kasih yang terbaik mbak mirna kasih yang terbaik maukah bonus-bonus bonus-bonus spin lagi dari mbak mirna nih sweet spin lagi pun gak masalah aku 5 kah 5 kah ops oke. Okay santai connect pun limanya lumayan guys kalau connect 5 nih berapa isinya 180 riba ya guys kayak apa-apa santai yang penting connect kan tegaskan gaskan lagi ayo buat kalian jangan lupa bantu like like dan komen-komen ya guys agar tetap semangat membuat membuat konten di Sweet Bonanza Candy Land ini nanti bakal ada Kuis-kuis menarik dari tangan pendosa ya guys Tentunya bersama Maxwin138 Link daftarnya ada di kolom komentar Langsung aja Gaskun Mau kah manis? 5 lagi kah? Ih gak mau cok limanya? Oke Kalau itu mau mbak Mirna Tidak masalah Aku tidak keberatan Anggur pun connect gak apa-apa guys Lumayan kan Kalau anggur connect pun ada isinya guys Oke, kita gaskan lagi. Ayo Mbak Mirna putar-putar dulu. Dan santai aja, enjoy. Dalam mode barbar -bar, tetap enjoy kan, Sage Mode nih guys. Sage Mode. Face berat Naruto aku, Cok. Mau sayang? Sayangku Mirna. Putar lah, Nah, putar kencang-kencang betul lah. Oops, candy drop lewat. Maukah? Sugar Bomb? Wuh, ih, enggak mau cok, dikit lagi anjir. Enggak mau cok, sugar bomnya anjir. Ih, telanin dah. Oke, okay, gaskan lagi kan? Kita gaskan lagi. Santai, pasang semuanya, walaupun. Walaupun ini kena anggur pisang pun lumayan, guys. Kalau kena sugar bom kan, switch spin lagi pun tak masalah. Yang penting ada isinya kan? Gaskan, Mbak Mirna putar dulu dong. Lama kali cok muternya. ah putar. Boom. Oke. Okay. Aduh, jangan ngelek dulu lah. ah Candy drop. Candy drop kok. Ah, lewat pun candy drop ah. Huh. Sugar bomb. Ais ngelek. Pisang ini maco. Aidah. Oke, okay, gak apa-apa. Santai, santai. Kita gaskan lagi, masih ada modal ya guys yang harus dipertaruhkan Untuk mencari JPJP -JP dari suite Bonanza Candyland nih Kita gaskan-gaskan kan Buat kalian yang ada tips-tips memasang, kasih tahu ya guys di kolom komentar langsung aja gaskan Siapa tahu gue juga bisa hoki kan dari trik-trik pemasang -trik kalian kan Duh, ngelek banget, anjir Jangan ngelek-ngelek dulu lah Duh, ngeblur pun kameranya Is, staga ih nggak maupun limanya anjir mana ngelek-ngelek pula guys sorry guys jaringannya ini susah kali cok daerahku tuh oke nggak apa-apa satu lagi yang connect tak masalah nggak masalah aku cok kita gaskan gaskan lagi kan masih ada masih ada ini lagi guys santai oke kita pasang candy drop Switch spindle bubble surprise dulu kan maukah manis kasih kasih jp kan Oke oh iya, buat kalian gue gak, gak bakal bosen-bosen ngingetin kalau gue main di Maxwin 138 ya guys. Buat kalian yang mau ikut mabar bareng tangan pendosa langsung aja gasken. Link daftarnya ada di kolom komentar ya guys. mau Maukah manis? Maukah? Bubble surprise? Eh sgelek pun. Ops Ah. Udah guys langsung aja kita WD dulu kan kan Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir ya guys Salam dari tangan Pendos